Bumi itu potensi pecah, mereka fil ardi kita, um, mutajah wirotun. Jadi bumi itu dari lempengan lem kitau jamaah kita. Jadi potongan yang satu tidak saling terikat dengan potongan yang lain. Nah. Jadi Allah tidak ingin mengikuti, faksinya gampang banget. Bumi itu orang sholay sholay, orang-orang yang tidak mengangiskan Nabi. Tapi saat nangis-ngangis di Nabi, kita menghentikan, Hatha ahwan wa esar, kita ringan buarang terusannya ayat awyal oh, bisa kum sia aw wajudi koba ya allah meskipun nanti umatku saling tike jangan sampai saling tike antara umat islam teruskan allah jawabnya unik orang islamat aku rari dona umat islam di kala nawanglio wong indonesia ujarik kecelok lugullah utun lah nyatani songusir belan dari ngusir inggris aku rari dona Ben, wong islam tukaran wong islam di ya, aku nak dikalahkan nong na, aku meliura terima, iye jadi Pangeran jawabnya. Tambah nangis nabi maksudnya pengiran ubi ya, tapi bareng kolo toh tangan angin. Siapa Pangeran itu umirip niatan gue do anak misalnya, misalnya dia ditabok tonggo, beti ditabok kakak. Eh, gue lihat kelas nih kakak. Eh, mistik, aku misalnya kurung Mustofa, ditabok ibu ngelio, gue ratri mo, tapi ruhina gue ratri mo. <laughs> Berko rivalitas neng medsos ya. <tid> terkenal ya. artinya kira-kira ngono, allah itu kan sangat mencintai wong Islam malah ronde maklumi Islam Islam tukaran tapi tetap salah dengan atibatan pinatan, yo yo ringan, nah, rasan jadi allah itu cara cara tubuh itu, beliau kadang orang tua kan oleh no, kakak biadik, tapi sebetulnya, roto-roto cacilik, be cacilik kan? Kakak, Mbak adik sering tukaran kan? Gue kan, Mbak, tular kok tukaran. Sebetulnya, Anda lebih sakit loh, nak sering nukali orang lain, lain. Ya, yaudah, dia lagi sadari gitu. <laughs> loh, iya, sebetulnya lebih sakit loh. Anak merebutan kerupuk beba, yaitu beati. Ikut kan delok lucu, ya sait duit kerupuk duit kerupuk. direbut iya, iya, iya, iya, iya. Berputan, iya, iya, iya. Iya, iya, iya. gak iya. nangis. iya. Iya, iya. Iya, iya. Iya, iya. Iya, iya. Iya, iya. Iya, karena ini, marmeno manis, kodur keono ajaib, uang Semar itu, tas pengiran tambah. Orang iso kodur keo mat, aumin tas Arjulikum. Nah, ajab urako dua rukong hisom, entah apa nangis nabi. Jika alam tidak mengajab kalian, potensinya aulial bisa kum. Coba koperan, gam itu berapa? Coba tanyakan orang-orang yang nelitik, gam, gam yang korban TNI maupun TNI yang korban, atau dulu balpot atau dulu zaman tragedi PKI malah kita alhamdulillah segitu aku tuh seneng sama Indonesia damai, gua kecewa kecewa lah aku tuh seneng Indonesia ibu, damai. Wah orang tadi korban keluar. Bayang dong misalnya singkapude tuh guru kita orang tua, ngosak Mustafa, wah aku tuh kejos. Nah orang Rocky kentah, suka ribot, wah semaneh, sawanganekonco, jumlahku mati di tuh <hahaha> Mesti masih Rasul so turuh Rocky yakin ya. Emosi odene so ta sabu belahius, ya, oh beratirimu, oh itu kok kangen fet, berarti ibi iye kanun, lego awyal bisa kum, sia aulyal bisa utong gawe talpismus tuh gawe gaduh, obok-obok ke misiro an kali jadi biro-biro kelom, kok naik jadi kelompok kok woyu giko, kok dokum, kok sahabat menikah, kayak apa sakitnya, emosi eh, Quran wonona, nabi orang arah khatam. Makanya sahabat dulu baca Quran ono setahun khatam pisan ora kok males deres iku ora. Ora koyo kowe. Mono Hafiz sahabat Umar yo khatam wis setahun pisan. Piye lho Gus setahun pisan khatam? Umar malah setahunmu khatam Bakar tok. Omprotasi piye atau jurusan. Macane Quran tak koyo kowe dol dol jadi Quran, bumi berkarakter pecah, soda maknanya pecah. amin, tuman fisama fabi tenang bumi piye keputusan langit, bumi ku di Lumerno. Datuknya melaku-melaku bumi Lumero, Tapi kowe berdua rokokan semua. Mulan itu loh iri, loh enggak follow, jadi capek naya gue buns. Mulan itu terus nol aku blog, terus mulan itu nih aku baru kampung yang ngajak gue lah, bosen nyes. Miswanya nih sana ngonos, penting syukur, nopo. Syukur. Jadi kulhuwalka diruala ayyab asalamuikum adhamin faqimu amin tahti aruzulikum awwal bisakum sia awyudi kubadukum baksapan mungkin bahmunu puah yang ku pengen di Indonesia dim semua ulama san di Indonesia masih ager menggerbangan lah di Menteri Nira cocok semenengah itu ora ora orang geger soalnya khutbah saya rasa angkerku ikhlas yo sah mau repot misalnya jumat ane rasa anakku ikhlas ah sah Dewi kalian rasa lah kalau tidak orang imam apa yang kau geger wis sah ya sah cara madzab dia madzab apa boy madzab itu orang ngerti rasa ngararoh nabo <tangaan> Uto wasah to ro kaul seng oleh no seng oye mbol <hesitation> miso bener cuma kuyo pender juma mu darani ra pender seng ro dari sekian kemung semuteng seng ono seng rasa ng rasa nitou air o sah laten bo baten binate len ala coto kruken kruasar kuiteng museng ono stun o sah wo kruasar fase kro sah ngono semuteng butong miso miso wae dabio cusing seru cemuni asu jengai jancok kan kacil jelas. Jarakul wes sopan nanti bangunnya suwasukan kewan tertentu. Mak jangan cuci umat opo kan jura jelas. Dikol ini kambu sih ya nggak loh. Iku kosakatane iku lava topo kan jura jelas. Mau ditulis ekspresi kebencian, ngunduh kan? Nggak kalimatnya kan jelas. Nah asemane ibu maksudnya asem, uang gak manis sih. Saupuri puri pe mau memberi kekecutan. Asemane. Tapi <tuh -tuh> nanding belah teng daerah kulo, daerah kulo akan tantu. Misal nung wiridan, jadi apa ya? Jadi misalnya ketemu kancok kawat lagi nung juanjok lagi ketok konun. Jadi orang itu mureng mureng suwira suira ketemu terus ketemu juanjok lagi ketok, jauh repet konun. Repot masom pantura, jadi pisuan wanura mesti benci, kayak wiridan itu. Jadi kesuwira ketemu juanjok ujar atau ketok, jauh repet. Jadi tako aneh. Nanti Jawa Timur parah mana? Biasanya mau betul sini gua contoh. Soalnya Bojomu wae leh. Lu bocemu orang bocil loh. Bujummi, rong, bujum, loh. <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> Wah barangun ini mana seng <laughs> <laughs> Tapi seng betul ada tersinggung. Udah tiba saatnya gua nangun. Ah, terserempet nih. Bapak bapak kan ngomong jatimur. Warga bocilau lucu. Tapi yang durah tersinggung, wis, biasa biasa. Wah wow, nek ora kene perkara tenan yo. Ya. Jadi, ya dadi macane Quran Nabi koyo ngono. Mulane Umar iku maca surat Al-Baqarah setahun ra hatam. bareng hatam nyemple untu saking seneng hatam Al-Baqarah. Mergo macane ngene. Maca, lha iku Misalnya nangis iki. Ya. Misale wa idza qamu ila kusala. Wong munafik ku nak salat iku ora rasa-rasa seneng. Gusti kula kok nak salat ora berarti nggih rondo. Mas ngukumi awake rondo munafik terus izin be pengeran istighfar, no, mau ngambil? gue tenang ya eh, dikritik ya eh, santai. Itu kan orang munafik yang malas-malesan. Kita kan tidak, kita kan munafik malah. Iya kan, mesti kan dari pangeran ke akuanewo eh, munafik. Kue nak sholat sarasen, tapi kita kan tidak munafik. <tuk> angen rangnotui itu angen. <tuk> Iya tuh so aku gak akan rang naku es model bi, uang <tid> tiap dealing no, kita kan dah itu. Karuan Quran ngomong huda, ilmu takin Quran hanya manfaat nih gong sing takwa takwa. Nabi takwa ya tenang. Di <tid> sini aku, untuk mendapat huda, saya harus berstatus takwa. Nabiya tenang ya wang, nah, santai. Sebagai sementing meringati nuzul, seneng nabiya sementing mulut nguluh dan penak kiai semudah ngundang diatur terus disangoni panitiannya debat jenis lu mau usul tulung juta jenis medit satu juta setengah <laughs> ya saya berkali-kali bilang saat dalam banyak hal itu tidak cocok sama madhab wahabi tapi yang pas nggak cocok saja yang pas cocok saya juga cocok mereka menghormati sohabat kita juga menghormati cuman aku dinyak blok perkoro ziarah kubur ya males tapi ya pas wahai dinyak goblok ya bebek juga, jadi ben pas mereka enak ramal, itu udah diupin tapi ya pas itu saja, jangan semua karena banyak dalam banyak hal kita ya, sepakat dengan mereka, kayak cara menghormati Quran, menghormati suha suhabat kayak aku beruknya ya kadang racocok, kayak Mustafa cocok. tapi ya pas racocoknya, woy mau ngelunak-ngelunak racilas nah, tapi Mustafa nak dikritik berat gak cocok, ini bawaan sufi oh. Bawaan sufi, Urip murah oleh kemurungsum. ya harus membela diri meskipun orang lain enggak memahami. Wah, wow. <laughs> ya enggak apa-apa. kutu jawab, dan kesannya udah bego. Dua hujan, oh, dua argumen. <laughs> <laughs> kok sering bungau neng konco? Itu silaturahim. Selamat santai, Bu. ini penghindaran, sebetulnya <laughs> laku nah, enak moza Quran ngantinono iku khatam tenan indahwa ibu manteg fama marro biayati rohmatin illa salah sa hawa la marro biayati adabin illa ta'awwada min Iku ibu macanekat juna lalu nabi sering nangis pernah suatu saat nabi gak kuat lagi baca Quran saking gak kuatnya minta orang lain baca ini waabduhabin ah mas'ud masyurin Ikroh aliyal Quran coba kamu bacakan Quran saya dari Abdul bin Masud A wa kaunzil masa saya harus baca sementara Quran diturunkan kepada engkau nabi w Nabiu suka kalau dibacakan orang terus Abdul bin Masud mojo min awali suratin apa min suratin nisa tapi bareng mojo Fakih fa nabi Nuwangis, bagaimana Muhammad ketika ada satu fase kamu saya datangkan sebagai saksi nabi nuangis aku ditekano pangeran konjek saya ini umatku umatku bulat rasa terus, terus tahajud Sholat berhari-hari, Perkara mau kepingin kalau saat itu terjadi, kulo gak ada hak syafaat. Enggak usah ngerti, mesti mati gue bulat bulat Wong aku seneng raping teri ngertiin, ake bulat, mau naik aji nabi. Iya mau, musuh seneng nabi, mau gede, mau led, orang ikuti sunah rasul. <tid> Semua nasi sunah rasul, aman genyah kelompok liyo, iku yo rasul <tid tid> nabi. Musuh Rasul aman genyah uang Nabi nabi, atau ngajari genyah. <tid> <tid> Wo, yang menengai gelidam-gelidam ini kyu rasuna tapi jelas nabi diwarai pangeran muhammad ada kondisi sing nabi, nabi nabi nabi terus mau minta satu hal diberi hak syafaat. Nanti gua mila lele fatahat chat pina filatalak asa ayiap rata karo puka makomam natahat ciumkan pendis buro tu sam ke rausam mikir tu samung yo tu sam tao sepe rausaki er mikir wong yo te enam tibu kelasir skap penteng mikir awa ewan karuan kekasih ya penghe pendidik pikir wo umate memuas sambet pangeran muhammad kabin nabi tak an mustajaban kecuali kue perkara ini jatah mbuk guning akhir ratus nabi dawalikul di nabi yang dakwatun mustajabah wa akhtabi udakwati syafatan umati yaumal ya maka kabin nabi didatah dunga mustajab dan semuanya sudah dipakai di dunia ya kecuali saya saya jatah itu akan tak pakai di akhirat untuk nyafahati umatku kaya apa api kan, yang nabi muhammad sallallahu alihi wassalam wong ramai lo, duso, mikir dosa apa mikir yang dosa Mesti nek ra melok dosa kan ra usah mikir, wong ra mikir seng, dosa. So. merkopo, apa? Nadi kok kon seksi. jadi umat sing buwelin-belin. Ah maksud saya ini ku matem. Buang ngeri. Wong aku era siap cara nyeksi niku. Wong ra pas ngaji nih do ketok apik. Bariku kan yo serah karo karuman. Tos pas kayak bawa Dani pas dilok Rondo, pas dilok neng Prabu, wah oh, kau nyerah siap tuh, ungingi gawanan di jalalen kok terus ngejekin, <tuk> neng Prapatan dilok Iwang Ayu, ini neng di, ya pas ngaji kasi kau, <gulai> umum aku udah jadi seksi nggak siap, kelakuan sing, bulat nih, aku repot nunggu angs. Nangis seratus dua puluh lima, seutik duduk kancan ini. Larian ini, larian ini. Coba wacana, wacana gak sebut terus. No, <SILENCIO> caraku wacana wacana ikut santai. Mau takut seperti orang. Nah, bingung, itu hanya beberapa menit setuangisan faizan. faidan hutan driven. Nah, buat sucanen api, udah pandanganin api. Nangis akhirnya khas. Fugaya, misalnya, kris dianggap selesai. Terusane ayat yau yauma idzi ya'adullazina kafaru wa ashabar rasulallahu tusawwa bi mul ardh. Ketika wong mukmin donto syafaate kanjiraghi, wong-wong kafir nangis muni ya latani kuntu turab babo yo aku dadi lemah sing ora tau kenekhi jadi, ya le, tani kung dutur opa aku sama anak bayat ya uma yang dalam dinoyiku, ya waktu seneng sobat ala kafaru, orang kafir wa asau, lan podo maksiati soba ala kafaru, ar rosula, eng rosul, lautu sabua, bihilmu, di hari itu orang kafir suka kalau disamakan, ratakan dengan ta, tanah orang mukmin seneng, senajan yang sing tahu maksiat, mereka untuk syafaatur rosulilah, sallallahu alaihi, wa salaboh ya, aku, kaya apa baiknya iknya yang ungu seneng nabi juga seneng ekspresi ini macam macem, sesuai cocok kecocok cocok, rokok. seneng seneng sunah Rasul ya sunaroso gi seneng mau lihat Nabi gi hp, seneng seneng anteng kok musuh mau lihat biasa, Rasul rasul biasa, mereka anteng, anteng ngusifati nabi. tapi nabi tapi Nabi anteng ngusifati napi, tapi napi anteng ngusifati napi, tapi anteng ngusifati lagi tapi napi anteng ngusifati napi, tapi napi anteng ngusifati anteng ngusifati anteng perkara Roh di duit, mustafa lah. Saya lagi cekel duit satu juta. Kira-kira polah itu agak polah itu orang. Polah gaya dia tok khusus yakin. jajal, lah, apa urunan di jajal Imane sepi kira-kira. Kira-kira polah itu orang, oh, polah itu. Saya di Ciro, Bang Ayu, selalu paling di duit. Eling, jadi jelas ya, gitu, terus mau sokoran saya ngantingin aku. Jadi gak is sokoran itu tetap onolafat, terus implementasinya itu ono. Makanya mas dulu itu ada cerita seorang murid nazi arayatallah like, juga dibidin, begurunya gak dinaikkan kelas, padahal bacaannya ben sampai sekian bulan gak dinaikkan kelas. Berkegurune roh cahiku rado egois, nggak ngaji, yung, ngaji wae. Anggera ngaci ngaci wei, sampai guruni akhirin rang noto allah, aku rong tahu rohku inge ke itu ya cahaya temnya ya cahaya miskin, berarti Qur'an bu wacor, pak ora bo lakon, akhirin murid itu ngaji pengaci, sotako neng fakir miskin, sotako do guruni, pak saat tadi sudah sotako, apa sepulau ya wu terus diulang, Mereka, nak orang wu not seni, youka diibu pitin, sopo youka diibu pitin, padahal lika leli ya tu hudu, ala tu ambil besok, logo batin sombong. Kulauan hampir sering lah anak kulau habis maghrib pada ngaji kadang tak kira sebelah. ibu ini terus dicayate mojo ngong-ngong-ngong di, ya diantarkan sendiri gak kang. anak sayang putri juga sering gitu kok kur'an itu rauh leh buat wajah toh nak buat wajah sosial berarti tetep juga ribu bikin kamu pendusta kan ya enggak harus saat itu bisa hari lain hari atau apa tapi jelas Quran harus terimplementasi tajwidnya ya dibaca ekspresi implementasi juga dibaca, dilakukan jadi orang murid egois mau kepinginan hata, makrote bener enggak juga ada no, guru ini sampai dia ngakoni, yahudu apa, peduli, sampai to'amil masyur itu imam nawawi setiap pengajiku sudah kau imam nawawi yang terkenal ya Allah saya sudah Gantinya guru saya. Belakangan bukan pas saya wafat saya itu ngamal banyak sekali, karena menghormati guru saya. Ya karena di memang aturannya dulu sanatnya begitu. Saya cerita itu bukan karena pamer bukan. Memang sanat tradisi kita seperti seperti itu. Rasulullah juga gitu. Beliau gak bisa tidur karena fakir fakir. Padahal korban itu penting. Akhirnya Nabi beli dua kambing, hadhihi min Muhammadin wa ahli, terus hadhihi min umati Muhammad. Amat ini kambing gusti kaki keluar sak keluarga yang satu aman lam yudoh kimi umat umatku serama bukuran minongkong kulon singur murhani kayak apa rasulullah ketika nabi istighfar gak boleh bilang as-taqfiru gak boleh harus was-taqfirli dan pi kawalil minina wal mu minar sehingga kita dilatih as-taqfiru wa ladlimli wal walidaya walil, wali walil mu minin semuanya begitu jadi orang tu punya tanggung jawab publik oraiko <tuh>. Leuwung mukmin liyo penjalan, leuwung mukmin liyo istighfar, kok malah no kelompok penggaweannya ngafirno, nyalahno. Itu sunai rasul konti. Mengaku rapati cocok lawan istighfari mereka, mereka balik mukminin awal mukminan. Kadang yo ketun, tak istighfari boleh misal. Tapi kan nyorot olehmu, nahu perintahnya pangeran, istighfar kok ketun terus bie. Tapi bo yo diempati lah, nahu? Empati Bojo sendiempati lah, kita kan istighfari mereka juga, bojo mereka juga istighfari kita sehingga hidup itu atawat diwatahapi saling mencint, mencintai. -mencin Dan akhirnya mau cekuran gunung, misalnya wali-wali dajat terus nangis bos, ya wow zaman ngurep pulau boten sempat ngapi, om pun kapun meskipun pangeran jape besar, kelakuan moni besar, tapi tetep aja maturno, ken ke toh, iya. Pah milah, itu jadi macam coran dua, ada yang baca secara tajwid, ada yang baca secara implementasi. Itu zaman Aisyah, Syaikh Aisyah nyebut yata awal luhur an, yata awal luhur Quran. Muntrol terus nol. Falolah an Nahu karena binallah musabihin. Terus, Aida kiri nafi fal fal alalapis La ilaha orang pengheran kang haku mojotila anda kecuali panjinan subhanaklan mo suji panjinan ini saat doning sun kunto noing minat dolim ini setengah sanggengusik dolim gape umpamana nabi Yunus neng du jerone iwak iko kok gak mojotas deh nabo orang mojot nabo tasbeh lala bisa yakin bakal manggon sebuah nabi nuh vibat nih dalam watengnya iwa ilayomiyu maring hari kebangki dan maksudnya lasoro yakin ini jadi opobat khut opon iwa iku kobron jadi kuburan maring yunus ilayomil kiamah berhubung moja tasbeh akhirnya iwa egak kuat ngelepeh akhirnya jadi salah selamat panah batna mongkong lempar sudu ingin yunus alkohi nahu tukes ingin lempar sudu ingin yunus minbat nilkut sangking i iwak bil arok ono ing pantai biwajil ardi tukes ono ing mukane bumi ebis sakili tukes yang dalam pantai pantai taruh ini bahasa jauh ini kisik ya podok ngerombang ya kisik kisik ya bis sakili ono ing kisik kisik u no pantai min yaumihi sanging dino ikun dari sebagian riwayat diuntal esok sore dilep Tak ya, dia punya itu. Apa dia salah satu ayam atau setelah tiga hari? Apa salah ayam atau tujuh hari? Oh, istri, awak, isteri, awak, isteri, sing seru yo, isteri, nah, sing seru awak, isteri, awak, isteri, awak, isteri, awak, isteri, awak, isteri, awak, isteri, awak, isteri, awak, masuk akal isteri, awak, isteri, awak, yang jari isteri, awak, isteri, awak, isteri, awak, isteri, awak, insan sungguh tapi nabi kok analisis sung kra amat mung Patang 60 di ora salah setahun ora salah wong nabi yang kowe langsung bledhes wae wale tenan nabi Yunus sakit muni loro ali loro kal farahi kai manu cile al mumati kang brodoli rambuté pokoke walasil lemah sekali wae empat nalamu naik sun ali ngatasé nabi Yunus sarotan ing wit utawa ing bu pohon min yaktin saking yaktin ono semanane wong walah tapi padha ora loro tapi kaya ngono nak manane iku Walah, wa utawi ta yakin niku alqur itu napa qur'u napa walah. Ya tapi makna Jawa ya. lho, tapi aku ya, bu, tenan ora aku yo ora ero. Oke. Okay. Ya semanten kuwi de makno nek wis. Semanten aja maknani kangkung, ora aku ora dia sanad makno yakti niku kangkung. Yo ya, mongono tho aku maknani mergo sanadku makno ngono, tapi ojo takono. Mosok le Gus. Semanten ya. aja maknani suket utawa semanten kangkung, mergo iku ora ana Pemerintah mana nih? Oh, apa ceningnya? Salah pondok malah ngarah, malah kaki antri itu bocor. Tuh dilukang isongi upi opo alquruh ing nabi nuh bisakin kelawan ono no, no panih ceningnya Pohon gatang ala al filafil adat yang mengatasi nyelayani adat filkori ing dalam walor. Tadi aneh, wet walahu normal kan gak dua bu? batang tapi nabi-nabi no nabi Yunus know. jika iwit waloh tapi hanya batang jadi Allah itu butuh daunnya waloh kan ombo, itu kena goyub. yupan terus buahnya itu kan manis akeh, jadi orang lesu lama itu paling bagus makanan pertama kan sing manis dan supaya kena goyub yupan waloh itu berpengkiraan jika i? batang namanya disebut bikhila adi adat filkor i waloh kan tidak berbatang, paham ya? jadi justru itu tidak tahu mujizat orang wallah kok berbatang berbatang, lan itu ala khilafil adat filqor'i jadi umumnya wallah kan gak ada apa? berbatang ada yang ada dikia iliyo atau mana liiyo? ada yang tau di mana liiyo ini wallah? ngaji lagi di rumah mengetahui repot, murid gue repot disak rebukannya orang kena Ah sami tenang-tenang. Pamrih nyenenge nek ketuane Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saman tenange ya, rasa sungkan dhek kula. Kula tetep sungkan ketuane, mumpa naras sungkan jenengan sungkan ketuane. Titipan, saman titipane Kanjeng. Menawa wis setuju loh model wali-wali setuju. so wali-wali nak ndongawek pangeran numanja. Los tuku wali-wali sing kuwatokno. Nah. Kuwatok-kotok ku dableg, tapi sange senenge ya? pangeran dadi ana wali ning ra udak ning ngarepe Nabi dong. Ya Allah ini kekasihmu Rasulullah Muhammad kekasih. Dan jika saya jadi orang soleh, maka yang seneng kekasihmu, yang susah musuhmu itu setan. Nabi nak njenengan dadekno kalau wong sing susah kekasihmu, sing seneng setan. Mun milih pundi njenengan? Nyenengno pun apa nyenengno <tuh> setan? Oh, apa kan ada dipilian yo yes, seneng. <tuh, tuh, tuh>, uh, Akhirnya yo mesti ae pangeran milih nyenengno kekasih. Ya ono wali dua fat ndongo iso tapi kuwi. Tong ojo wali kok niru wali. <tuh>, jadi gue aku misalnya ditakui malaikat Jibril gue ridho umatnya Nabi Rabu ulang akhirnya gue blok apa buang ulang? contohnya ya tetep gue raksa aku ramai lamu ini orang-orang ngomong gue <laughs> tapi sementing mulang kan kita peduli aku raso bayangkan no, misalnya soben ketemu Rasulullah SAW terus ditakui gue kuduh ilmu ku atau mulang umatku terus raso jawabnya tetep raso jawab kuwi koyo misale duwe anak terus di santri alim terus anak santriku sing alim anakku, ora anakku kowe tersiksa cek peduli nek kan gitu cek ora padha kowe anak sugih terus ora peduli mb cek ora peduli ini. saiki ini itu tahta imamin waqit tahtana nabiin waqit ya Rasulullah SAW kemudian sing alim ora sing bodho sing sugih orangnya nyafaati sing fakir kaya apa nganis hari atemaulah naik sak Sunan Giri kan menggunakan tok kayak iya wah klambi wong buto kayak tongkat wong buto kayak mangan wong les lesu karena ini mesti kita ini gak siap ketemu allah dengan status gak peduli itu tidak tidak siap dan aku temukan jenazahnya di sepede terus gue ulang gak, sampun gue paham, ampun tangklot niku, aku yakin, <laughs> niku sensitif terus, <was. laughs> <laughs> tadi yang takut, terus gue ulang gak umatku sampun, terus paham, niku lagi sensitif, sensitif kan? dijawab paham, niku rontok bodoh dijawab ora Sawangan nih kok, nnya kan, bukan bukan sangklot niku yo ya, yo, ya. nggak usah niku, aman, apa? aman, aman. <laughs> seperti ini, jadi menunjukkan peduli maksudnya ada ayat apa? ada ayat, walau anna sa'ayna kulla yaumin li ahmad dan maulitan, kotka apa? wajib, jadi sajane ini seperti maulid itu tujuannya bahkan kita peduli tapi kalau peduli orang lain dengan tidak maulid mau monggo itu pilih? pilih ya, ada orang cara peduli sunah rasul, sholat sunat pasal sunnah kemis, mau kita kita tidak sampai ya, nak mulut dan semangat pasal sunnah kemis, apa ini? sunah rasul sudah gelap jadi yes, lumayan gila, nembok. No? Mole, padahal nih mau lihat diceritakan. Nampinak melek dalungan di sisi dia Bareng bengi atau ya, urung orang sase. <laughs> Bareng mau kadang kau dok subuh. <laughs> <laughs> ya udah, ya, lumayan di bang kau subuh berdugem. Boyo ekspresi seneng dari awal itu nggak boleh dibatasi karena ekspresi seneng orang pasti beda. Ngo, ekspresi seneng kok di seragam nyurah no, mungkin, nopo? orang mungkin orang yang berasih seneng lewat maulid orang yang lewat sunnah rasul orang yang lewat lomo orang yang lewat ati-ati uribi orang yang lewat meneng ke dawe nabi falyakul khairan awliyas orang yang meneng terus mungkin bagian dari nuruti nabi dawe kena omong ramasdib bener ya men. orang yang keterusan poso, meneng posa bisu jubule bareng ditakoy rasulah rasulah kepenjaduk laikumari perkara inna lilah wa inna ilai roji'un diwasta'lem sunnah rasul jubule ben chatterno wong nggerah. Wa arsalnahu. Terus uti ala khilafil addad fil qur'an. Dadi umumene wa Allah itu kan pohonnya hanya merambat tidak punya apa? batang. Tapi wa Allah sing dikasihkan Nabi Yunus itu ber sehingga agak tinggi kemudian iso ngiyup ning kono sebagai mukjizat. Wes iku makanane. Wa Onopos kisah, kalau onopos saat ini kau tak titeko eng Nabi Yunus opo rok walatun wabu napa wabu gak, opo walatun nopo nopo wedus, sobakan yang dalam waktu esok, wamasaan yang waktu sore ya shrobu gak ngobek Yunus min labaniyah saking susune nih abo, walah kataku ya kuat sama Nabi Yunus, jadi makanannya waloh, bang gak tiap pagi onop wedus rono, sore wedus rono, wedus yang ber Kenapa? Bersusu. Tidak mengharap itu. Kepala hasil itu kabel itu mukji. Tidak dimbar sampai pengirahan itu. Hingga ora jelas, asal usul itu jelas. Warsal naulang utas yang sudah diunus batas dari kasa usai mengkona-kona peristiwa. kakopli kau kaya diri istri dalik. Ila kau maring kaum bina inua ada daerah nainua min artil musol. saking daerah musol. Saan daerah kawasan Irak. Musol lu sebagian ulama. Ini daerah ini kawasan budi. Irak, nainuan di kawasan Irak. Ilamiati ati tak tugasnya maring satu sewu, au balja zidun atau balik luah isirina rompula asalasin atau sabina Alfan. Jadi umatnya Nabi Nuh seratus ribu lebih dua puluh atau lebih tiga puluh atau lebih tujuh. berarti seratus ribu sekian. Seratus ribu. Fa'amanu mongko porto iman sobo kaum muku inta adil adab nali nyekseni nyeks nyeksani seksual mautina dan janjani kape di iklan adab. Tapi umatnya Nabi Yunus bareng alami peristiwa ditinggal Nabi ini malah jadi i, iman Akhirnya fahmat tak Nakum? Mungkin kaya-kaya senang-senang insan Nukum engkau mayunus apkoi Nakum? Tegasnya tetaplah insan Nukum engkau mayunus tak tetapnya ummat tak inah halé, enak ena-enaan kadeh gimaklan perkara lahum kang kedue kaum e, Nabi Yunus. Jadi mereka nyaman dengan apa yang mereka dapatkan.